Oke, okay, saya akan menjelaskan tentang mesin las multi yang multifungsi dengan tipe MMA 600 GT ya, jadi MMAG MMA 600 dengan kapasitas mesin sampai 600 ampere ya. Nah, di sini apa yang menjadi kelebihan atau multifungsi dari mesin las ini yang pertama kapasitasnya yang sampai 500 ampere. yang kedua mesin las ini bisa digunakan dua operator sekaligus ya. di dua orang yang ngelas dalam satu mesin itu bisa dilakukan dengan mesin las yang tipe ini ya. Karena di sini outputnya ada dua, ya. Jadi ini bisa welder satu, bisa welder dua, ya. Jadi proses pemasangannya nih ini harus dilepas. Ya, jadi untuk elektrod atau untuk elektroda dua-duanya, ya. Nah, untuk posisi penggabungan seperti ini dilakukan untuk proses coding ya. Karena mesin las ini bisa digunakan untuk gojing dan di sini ada ampere untuk gojingnya di sini gojing karen maksimal sampai 600. Nah, saya akan nyalakan untuk mesin lasnya terlebih dahulu ya. Oke, nyalakan mesinnya. Okay, jadi yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari mesin las ini, ini bisa digunakan dua operator sekaligus sih. Okay. Thank you. ini bisa dua operator sekaligus di sini. Ini untuk ada elektroda 1, elektroda 2 ya di air clamp. Di sini ampernya sampai 500 eh, 600 ampere 600 ya. Ini sampai 600 ampere Jadi di sini ada switch Ini untuk proses coaching, hingga ampernya sampai 576, terus untuk proses untuk pengelasan elektroda, ya. Ini. Jadi setiap line-nya itu memiliki amper 300, jadi di sini 300 ampere, 300 ampere, ya. Di sini jadi output-nya 300 ampere, 300 ampere, ya. Jadi kalau digabung itu menjadi 600 ampere ya. Kita coba tes. ampere maksimal ya 300 ampere ini sangat besar sekali ini 300 ampere Nah, jika digabung ya. Jika output ini digabung jadi satu di sini, maka akan menghasilkan ampere sekitar 600 ampere ya. Kita akan coba untuk digabung ya. ampere keduanya di sini ya 296 ditambah 300 ya. di sini 1 plus2 di sini ya jadi kurang lebih sekitar 600 ampere ya yang keluar dari mesin las ini sampai 600 ampere.